Halo guys kali ini berjumpa lagi ya dengan saya channel saya yatecresmanto kali ini saya mau berbagi tutorial atau cara memperbaiki wifi laptop tanda silang atau tidak bisa connection seperti ini Oke okay. Sebelum saya kasih tahu caranya, kita klik dulu subscribe, like, comment, dan share di bawah video ini ya guys. Oke jika sudah kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu driver wifi-nya ada pada di sini di menek ini. Kita tunggu sebentar proses. ini telah muncul seperti ini kita kemudian kita pilih Device Manager kemudian kita periksa Wifi nya seperti ini nah ini Wifi nya tanda seru berarti drivernya belum di -install. jadi kita install dulu kita pilih drivernya sesuai dengan Windows nya Windows 7 atau Windows 10 atau Windows 8 yang berapa bit? yang saya ini Windows 7 64 bit ini saya download drivernya Easy Driver Pack. ini saya centeng pilih network. Oke kemudian kita klik start. Oke tunggu proses selesai. semoga berhasil ini cara yang pertamanya Ini cara yang pertama ya guys, tonton terus video ini sampai akhir. Ada tiga cara. Dijamin berhasil, tidak bohong video ini. Tunggu proses selesai. Masih 9 dari 10 driver yang hilang. Connectionnya. Oke, ini telah selesai total driver Guys kita periksa connection WG nya apa sudah seperti ini Oke okay. ini telah berhasil cara pertamanya jika cara pertama nggak berhasil okay, keduanya cara yang keduanya adalah kita aktif melalui keyboard X, seperti ini contohnya Fn kan Fn dan yang ada di sini F8 atau juga biasanya tergantung tipenya ada f8 saja yang ditekan atau dengan fn f12 biasanya tipe keyboard keyboardnya banyak macam ada f12 ada f2 yang dibantu dengan fn biasanya f12 tekan seperti ini atau f2 saja atau f12 saja dan ada juga seperti tip polinevo yang aktifnya di pinggir body ini kita cari yang ada juga di depan ada jadi kita cuman aktifnya kedua lewat aktif keyboard atau di pinggir body laptop cara yang ketiganya seperti ini kita lanjut cara ketiganya jika cara yang ke satu dan kedua nggak bisa muncul gambar seperti ini atau tanda silang seperti ini atau nggak bisa connection seperti di gambar yang satu tadi video tadi caranya kita buka laptopnya kita bongkar kalau ini tipe j600 kita buka ada bagian keyboard ini ini kita atau wifi-nya. Oke, kita buka baut yang ada di sini. tuh dan 2. Kemudian kita periksa kabelnya apa terbalik masangnya. Yang ini dan ini, ini ini ternyata ini lepas. Kemudian kita pasang, tekan T ini. Oke ini telah terpasang kabel Wifi nya jika sudah benar atau terbalik silakan dicoba jika tidak bisa kabelnya ternyata kartu ini harus kita ganti ini masih silang kita coba restart kembali ini telah masuk Windowsnya kita periksa apakah sudah berfungsi Wifi nya kita tunggu masih loading nah telah terhubung Wifi nya telah berfungsi seperti ini jadi demikianlah cara memperbaiki Wifi laptop tanda silang atau tidak connection ada tiga caranya sekian dan terima kasih guys mantap